Sim Suryon akhirnya tahu jika Sokyung adalah anak kandungnya. Setelah penayangan episode 7 drama penhouse Season 3 penonton kembali dikejutkan dengan plot twist yang tak terduga. Sim Suryon akhirnya mengetahui jika Sokyung adalah anak kandungnya. Hal ini terungkap setelah polisi menelpon Bae Rona dan memberitahu jika ada sebuah rekaman suara pada jam yang dipakai oleh Oh Yoon Hee saat jatuh ke sungai. Mendengar hal itu Rona langsung ke kantor polisi bersama dengan Sim Suryon. Dan benar saja ada sebuah jam hitam yang diberikan oleh polisi pada Baerona. Kilas balik sedikit, saat sebelum Oh Yun-Hee jatuh ke sungai kita melihat scene di mana Oh Yun-Hee seolah-olah membayangkan ada Sim Suryon di depannya yang bertanya tentang hal apa yang hendak Oh Yun-Hee katakan. Saat itu dalam keadaan terdesak dan sambil meminta maaf Oh Yun-Hee memberitahu Sim Suryon jika Sok adalah anak kandungnya. Dan ternyata scene tersebut bukan hanya sekedar ucapan penyesalan dari Oh Yun-Hee karena Oh yoon Hee ternyata merekam perkataannya tersebut dengan jam pintar yang dia kenakan. Sebelum berbicara, Oh yoon Hee sempat menghidupkan perekam suara dari jamnya untuk merekam pernyataannya terkait So Kyung adalah anak kandung Sim Suryon. Setelah mendapatkan jam tersebut dari polisi, Sim Suryon kemudian mendengarkan rekaman suara Oh yoon Hee tersebut. Sim Suryon pun akhirnya terkejut setelah mengetahui jika So Kyung adalah anak kandungnya. Hal ini tentu menjadi plot twist yang sangat mengejutkan bagi Sim Suryon dan juga penonton. Karena Oh Yunhee cukup pintar merekam suaranya sebagai bukti yang dia tinggalkan untuk Sim Suryon. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini? Jangan lupa untuk tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar agar Mimin juga tahu informasi yang lainnya.